Halo bosku balik lagi sama gua Aldi bosku ya kali ini gue mau main di bonazan di bosku ya gua bawa modal 120 bettingan 2400 ya guys ya langsung aja kali ya guys ya enggak usah banyak bacot guys ya buat bosku juga semuanya yang pada belum tahu gue main di situs mana bosku ya gue main di situsnya bonazan138 bosku ya bonazan138 nanti rungkat gacor klub bosku ya di bonaji 138 ini lagi ada event klaim bonus bosku ya new member deposit 10 dapat 10 deposit 50 dapat bonus 25 ya guys ya khusus new member buat old member juga nggak usah khawatir bosku ya buat old member deposit 50 dapat bonus 20 wajib pakai referral Bang Aldi 138 bosku ya langsung aja digaskan bosku ya. Join ke kekuatannya Bon aja 138 juga ya guys ya Di bon aja 138 linknya ini sudah ada di bawah ini ya guys ya Link bon aja 138 ini sudah ada di deskripsi ya guys ya Langsung aja gabung ke Bon aja 138 dan juga Langsung aja gabung ke kekuatannya Bon aja 138 di situ Kalian bisa tahu Info-info yang menariknya di bon aja 138 ya guys ya Langsung aja di klik link yang ada di bawah ini guys ya di deskripsi link web ada ataupun link bon aja 138 ya bosku dan juga jangan lupa daftarkan akun anda ya guys ya langsung aja di bosku bon aja 138 anti rungkat gacor club bosku ya di bon aja 138 anti rungkat gacor club guys ya Wadidaw pecah guys ya pisang pecah guys pisang nyusul pecah guys ya saya mangkap pecah, ya ya, pecah guys ya saya mangkap pecah guys sih agak mau pecah lagi guys baca guys Siapa ya, yang satu kagak mau guys sabun pecah nih guys ya wadi kagak mau guys sabun pecah berarti nih guys ya saya nyusul guys ya anggur nyusul guys pisang nyusul nih guys ya lumayan nih ya guys ya daripada lumayan guys ya wadi harus dipapap lumayan dari banget apelnya pecah guys ya lumayan geser ya, daripada lumayan daripada lumayan daripada lumajang guys ya Bon aja 138 tiga delapan nanti rungkat gacor klub bosku yang pada belum join join ke Bon aja 138 langsung aja join bosku ya pisang pecah guys ya satu dua lagi tadi lollipop guys kagak mau guys ya anggur pecah ya guys ya anggur pecah guys ya anggur pecah guys pisang pecah guys ya wadidaw pecah guys lagi guys ya. lumayan daripada lumayan daripada lumajang ya guys ya Pisang pecel lagi guys Bon aja 138 nanti Rungkat gacor klub bosku Yang pada belum join, join ke Bon aja 138 langsung aja digaskan Join ya bosku ya Dan juga yang pada belum join Ke grup WA nya Bon aja 138 langsung aja join Ke grup WA nya Bon aja 138 ya bosku ya. Link grup WA Bon aja 138 Link grup WA nya Bon aja 138 ini sudah ada di deskripsi Langsung aja di klik ya bosku ya dari situ kalian semua bisa tahu info-info Bon aja 138 yang lebih menariknya lagi bosku ya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 25 ya guys ya. Deposit 10 dapat 10, deposit 50 dapat 25 khusus new member, bosku. Ya buat old member juga nggak usah khawatir ya, bosku semua buat old member deposit 50 dapat bonus 20. Wajib pakai referral Bang Aldi 138, bosku. Ya lollipop dua lagi guys ya. Lollipop dua lagi guys. Wadidau akhirat turun guys. Ya kita saksikan guys ya. Yang gratisan itu lebih nikmat ya guys ya. Yang gratisan itu lebih nikmat, Wadidau sip apa, ya guys ya wadidaw kali 10 dan kali 4 sudah nampak di layar kaca kita guys ya wow, wadidaw di papap guys kali 14 ya guys ya lumayan daripada lumayan guys Bon aja 138 nanti rungkat gacor klub wadidaw kali 10 kali 4 kali tiga guys ya pisang anggur pecah guys ya pecah lagi guys ya pecah lagi kali 10 dan kali 8 nongol lagi guys wadidaw di papap guys ya lumayan banget daripada lumayan guys wow wow wow sensasional bosku wow wadidom aja satu tiga 138 nanti rungkat gacor klub bosku ya langsung aja join bosku ya tunggu apa lagi bosku ya tiga 138 gacor klub bosku ya buat bosku juga semuanya nih bosku yang sedang menonton video ini jangan lupa di like share komen dan subscribe bosku ya dan juga jangan lupa salahkan tombol lonceng Kalian bosku ya, agar kalian semua tahu konten-konten gua yang saya lanjutnya lagi dan yang terbarunya lagi bosku. Ya. Kali 10 kali 2 dan kali 6 pecah lagi si ya. Wadi daun di guys ya. Mega guys ya bintang 3 guys ya. wadidaw lumayan banget ya guys ya. Padahal lumayan guys. Alright, guys ya tempe orek. <laughs> Oke bosku ya lumayan guys ya. Modal 120 bisa jadi 900 ya guys ya. Lumayan nih guys ya. Lumayan daripada lumayan nih ya guys ya. Ada mau gue WD-in aja ya guys ya. Ini mau gue WD-in dulu guys. Mau gue WD dulu ya guys ya. WD-in dulu guys ya habis ini guys ya. WD-in dulu ya guys ya. Oke guys ya ini mau gue WD-in dulu. See you the next time di konten-konten gua yang selanjutnya lagi ya guys ya. See you bye-bye. Dadah dadah dadah. Bye-bye. See you moa.